Namo budoyo, rahayu sagung dumadi kali ingger betul nir inksambikolo Jumpa lagi bersama kami si Beritual Berkutut Putih di channel The SPP TV Sebelum lanjut, jangan lupa untuk Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang kisah hidup burung kutut dalam sangkar emas. Berikut adalah pemaparan kami. Suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang hobinya yang memelihara burung kutut. Sutagal tersebut cukup banyak mendara burung berkutut dan burung-burung itu dipelihara dalam sebuah kurungan atau sangkar yang berbentuk sangat indah Terlihat indah sangkar tersebut bisa dipastikan bahwa harganya cukup mahal Bahkan ada beberapa burung yang mendapatkan fasilitas sangkar yang paling mahal. Konon katanya, berlapis emas karena konon juga burung-burung itu dapat bicara seperti layaknya manusia. Sungguh luar biasa, betapa seekor burung bisa mendapatkan rumah yang berlapiskan emas. Mungkin hal ini karena rasa cinta dari sodagar yang begitu besar terhadap burung peliharaannya. Sebelum pergi, setiap pagi sang sodagar selalu memberi makan burung-burungnya terlebih dahulu. Betapa senang hatinya telah bisa memberikan segala yang terbaik bagi burung-burung peliharaannya. Suatu hari, Sang sodagar ingin mengetahui apakah burung peliharanya tersebut juga merasa bahagia seperti dirinya Maka untuk itu sodagar itu mendatangi burung perkututnya yang berada di sangkar yang berlapsi emas Menurut cerita, burung perkutut yang konon bisa bicara lainnya manusia kaget tersebut mendengar jawaban burung perkututnya bahwa mereka belum merasa bahagia dan burung perkutut pun ingin bisa hidup di alam bebas untuk melakukan apa yang terbaik buat dirinya Meskipun berat hati pada akhirnya sang saudagar mau juga melepaskan burung berkebut satu persatu ke alam bebas Namun jauh lubuk hatinya yang paling dalam sang saudagar tadi benar-benar baru menyadari bahwa makna kebahagiaan bagi dirinya ternyata sangatlah jauh berbeda dengan yang dimaksud burung-burung tadi Begitu juga dengan kita terhadap anak, anak kita Karena rasa sayang orang tua yang begitu besar Seringkali orang tua banyak mengekang anak seperti burung dalam sangkar. pula halnya dengan guru sekolah. Kita telah mengurung kebebasan anak didik seperti burung dalam sangkar, dengan maksud yang baik, para guru mengajarkan apa saja yang dianggap baik dan berguna pada muridnya. memberi tugas yang wajib dikerjakan setiap hari, memerintahkan untuk menghafalkan nama-nama kota dan sebagainya. Namun, apakah hal ini membuat murid kita bahagia? Sebenarnya semua murid kita jauh lebih menginginkan kebebasan dalam belajar, kebebasan dalam berpikir, kebebasan memilih ekspresi mereka masing-masing, kebebasan untuk belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing, Pernahkah kita bertanya kepada murid-murid kita, apakah yang telah diberikan itu membuat mereka bahagia? Mari biasakanlah untuk selalu bertanya, apakah anak kita bahagia dengan apa yang kita berikan? Apa sebenarnya yang bisa membuat anak bahagia dan apa sebenarnya yang diinginkan anak dari orang tua atau gurunya? Mari kita berikan kebebasan pada anak untuk bisa mengekspresikan keunggulan masing-masing agar mereka bisa terbang untuk mencapai puncak cita-citanya yang tinggi. Hidup mandiri dan tidak hanya bisa hidup di dalam sangkar emas yang selalu tergantung pada orang lain.